Oke okay, kawan-kawan kembali lagi bersama saya yaitu beranda saja di sini saya kasih tutorial ya yaitu install Google kamera yang versi terbaru dan rilis terbaru juga ya dari Inggris nah, nah disitu apk-nya yaitu MGC p 81 ya Nah kita langsung ke web resminya yaitu www.jelp.com jpdo.com ya ya kita langsung ke web resminya kita akan install yang dari Inggris ya <laughs> install pasang dulu ya Nah di sini saya installnya di Infinix hot 10 ya kawan-kawan silahkan kamu install bagi yang mau ya Nah, harap sabar ya kawan-kawan kita tunggu dulu lagi proses. Jangan lupa subscribe like ya. setelah selesai kita kembali ya kawan-kawan buka file jet ACPR nya disitu sudah berbentuk APK ya nah kita pasang apakah berhasil di infink 10 pasti dong selesai setelah selesai kita akan coba ya kawan-kawan kembali lagi Nah supaya kamu nggak bingung nih saya akan buka kamera infinix bawaan saya ya karena disitu tombolnya agak samaan sih ya Nah ini kamera Infinix bawaan Ada mode bokeh supaya naik Ya super malam itu Ada juga terus di atas Google kamera ya Kita buka, izinkan semua <tuh> Nah selesai Nah itu kameranya sudah bisa dibuka ya Tapi belum jelas lah gitu Jadi belum disetel sama sekali gerak lambat, slow motion ya, time lapse ada juga, terus lens, terus dan lainnya lah. Nah, kita cek lagi resolusinya itu Full HD 4K dan frame rate-nya itu ada 30 sampai 60 per detik ya. Jadi kameranya ini pokoknya keren lah Kawan-kawan Bagi kamu yang download jangan lupa download nah, kita cek Config-config nya ini Di banyak ya Puyeng lah pokoknya pengaturannya ini Banyak sekali kawan-kawan Nah kita cek-cek lagi itu sudah jelas ya MGC by BSG yaitu dari Inggris ya nah kita cek lagi developer pengaturannya itu banyak sekali kawan-kawan jika kita nggak bisa nyetingnya ya sama saja kamera nggak berfungsi ya nah, jadi kita pelajari dulu sebelum menggunakannya ya cocok juga buat potret malam hari ini ya yaitu dimana cuacanya yang redup ya yang gelap se sekali gitu. nah ketika kamu menggunakan google kamera yang model next site itu bagus sekali pemandangannya kawan-kawan <tuh> nah ini itu saya belum otak atik sama sekali ya belum saya setel jadi kita cek cek dulu nah sekian dari saya kawan, kawan jangan lupa support aku ya supaya dapat notifikasi atau nonton video saya selanjutnya bye